Positif-positif Positif Positif-positif Air datang lagi Positif air datang lagi Positif-positif Air bandang Banjir bandang datang lagi Positif Positif-positif Datang lagi Bagaimana ini Bagaimana ini? Positif datang lagi Aduh Bermai ini Positif datang positif datang lagi. Sia-sia, sia-sia. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Itu lah tadi kawannya. Jadi detik-detik datangnya banjir bandang yang yang tidak diduga tapi bisa dilihat Nah kalau kita perhatikan tadi ya banjir itu warnanya membawa apa sangat pekat Berarti membawa lumpur dan membawa kayu Nah ini artinya ada sisa-sisa ada ada kayu yang dipotong tetapi tidak diganti dengan uh, pohon yang baru Nah ini informasinya yang saya dapat di grup ini terjadi di Jampit, ya Jampit Bondowoso, Jawa Timur. Nah beginilah akibatnya kawan, kalau kita asal menebang pohon, tetapi tidak ditanami pohon yang baru, yang masih kecil itu. Inilah akibatnya kawannya. Nah dengan demikian, ya mari kita rawat hutang kita, mari kita tetap menanam pohon yang baru, kalau mau memotong pohon yang lama, yang sudah besar biar tidak terjadi banjir bandang begini ya mudah-mudahan tidak ada korban kawan baikkan videonya